Guys, jadi ini jalan-jalan ke Belakangan Cung, Lampung Payaraja, di Takaeno. Hmm. Jadi hari ini saya mau survei pembukaan jalan, ya, jalan perkebunan yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk petani-petani di sini. Ya. Ini kan karena ekstrim, ya, tempatnya. Jadi, lokasi pekerjaannya dan ujung kecilan itu di bawah sana kampung itu, kan. Itu tadi, orang dari rumput untuk makan ternak biasanya, ya guys. Ini perjalanan sih cukup jauh juga ya. Ada perjalan sekitar lima kiloan ya, belum sampai juga lokasi. Ya. jauh juga ya. Itu di sebelah bukit, sebelah sana itu Kabupaten Bener Meriah. Nah, itu, ah, bukit itu perbatasan Aceh Tengah. Mungkin, ya. Kalau udah lewat mungkin itu langsung ketemu benar benar ya. ya, kalau benar-benar seperti gitu, ini ya. Jadi dari pinggir jalan gini kayaknya semak-semak, tapi di dalamnya gitu ada kebunnya. yang nampak dari penyedaran nah, seri banget masih lokasinya boy nah kebun juga ini kebun kopi di bukit-bukit kayu jalannya rusak nih, geterah, geterah, geterah. Nah, ini juga ya nah, ada yang merah tanpa ga ada kamera oke, nanti kita stop pulangnya karena jalannya rusak nih kita skip dulu videonya ya ntar lagi kita lanjut lagi di titik-titik wisata pasti di oke